Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar di kalian berada, di Fatifi kembali hadir untuk menggambarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar.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 sudah di update channel YouTube-nya 3D Entertainment untuk lagu terbaru, single terbaru, duet Leslie Kejora dan Rizky Pilar dengan berjudul Takdir Cinta. ini luar biasa, persahabat ya, membuat kita terharu bahagia mendengarnya. Alhamdulillah karya-karya dari idola kita banyak sekali, Iye, tentunya diminati dan banyak sekali yang menyukai. ini wajib trending. Unggahan hari ini bisa trading nomor satu, amin. Iya, novel alamin, dan kita lihat persahabat ya, satu persatu. Mau foto cute dari idola kita akan terposting persahabat ya. Ini salah satunya, unggahan tentunya dalam. Lirik video takdir cinta membuat kita semakin bangga dan bahagia Unggahan tersebut pun direpost kembali oleh akun Leslar.lovers Ada kalimat caption yang dituliskan "Official lirik video takdir cinta Lesti Kejora dan Rizky Bilar Sudah tayang di Youtube channel 3D Entertainment Lagu ini menjadi Wedding Song di hari pernikahan mereka Yang insya Allah Akan digelar besok Tanggal 19 Agustus 2021 Kita doakan semoga Segala prosesi pernikahan berjalan Dengan lancar Ini wajib kita trendingkan Masya Allah luar biasa Lagu ini tentu menjadi Lagu pernikahan di hari yang sangat bahagia tentunya besok persahabatnya akan pernikahan Lesti dan Rizky Tilar Berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial dari Karyo Motret mengunggah sebuah postingan foto Lesti dan Bilar ini sungguh luar biasa Tentunya foto yang membuat kita bangga dan bahagia kepada Lesla Ada kalimat caption panjang juga yang dituliskan oleh Karyo Motret Ihee, takdir cinta dedek nih Leslie Dejora dan Rizky Bilar Akhirnya pelan-pelan foto mereka berdua mulai tayang nih guys Deg-degan gak nunggu hasil priwet dan vlog Klik-klik private Leslar Aku kasih bocoran ya Ada puluhan foto kece Dan total mereka berdua pakai empat outfit yang seru-seru loh Ahaha, udah siap baper belum nih Leslar lovers, Masya Allah Persahabat ya Ternyata Ternyata Tentunya ada puluhan foto yang sangat kece banget dari Lesti dan Rizky hilang yang akan dipubliks dipersabat ya oleh karya muda mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan kejutan bahagia langsung dari Lesti dan Rizky Bilang dan ke kabar berikutnya kita lihat juga persahabat ya tentunya hari ini kita semua menyaksikan acara demi acara pengajian dan sirama persabat ya dimulai acara pengajian Lesti kejora tentu, Tampil sangat cantik dan sangat luar biasa para sahabat, ya. Tentu kita merasa bangga dan bahagia kepada idola kita ini Mudah-mudahan selalu bahagia dan sehat Dan mudah-mudahan selalu lancar untuk niat baik dari Lesti maupun Rizky Billar Yang kita lihat para sahabat ya Ini ada momen spesial yang diunggah oleh Bunda Hetikus Endang Bersama di DLSI Kejora Ini momen spesial pengajian persahabat ya. Ada kalimat doa juga Yang dituliskan lewat caption Alhamdulillah selamat ya nah, akhirnya dalam situasi Begini yang tidak mudah Tetapi bunda, papa sekeluarga ikut bahagia Mendoakan yang terbaik Tentunya lancar Semuanya penuh rahmat dan hidayah Bismillahirrahmanirrahim Lesti Kejora Acara pengajian dan siraman hari ini lancar, besok juga lancar. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Masya Allah, luar biasa, doa tulus dan doa baik diberikan tentunya dari Bunda Hetikus Endang untuk Dede Lesti Kejora. Dan selanjutnya kita lihat juga, para sahabat ada sebuah momen spesial ini, tentunya detik-detik Lesti Kejora. Tentunya memasuki ruangan acara siraman persahabat ya Tentunya sebelumnya pengajian ini adalah momen siraman Yang selalu membuat kita terharu dan menangis persahabat ya Tentunya melihat acara yang luar biasa sakralnya Tentu ini adalah ungkapan rasa tentunya sayang dari antara Lesti dan kedua orang tua Yang saling tentunya persahabat yang meminta maaf mudah-mudahan saja tentunya untuk pernikahan Lesti besok di acara akad dilancarkan Amin Yerobul ya Alamin kita lihat juga persahabat ya ini adalah proses ada sungkeman dari adat Sunda Masya Allah tidak Lesti menangis tentunya ketika meminta doa restu kepada kedua orang tua tercinta persahabat ya, mengandung bawang nih persahabat Masya Allah aja tentunya menangis saat melihat tidak Lesti Meminta restu untuk menikah besok persahabat ya Masya Allah Tentunya kita doakan yang terbaik untuk kelancaran acara pernikahan Leslar dan berikutnya persahabat kita lihat juga Ini adalah momen yang sangat luar biasa juga Ketika Lesti dipangku oleh kedua orang tua tercinta Luar biasa persahabat ya, Kasih sayang dari kedua orang tua Yang mampu membuat dedek Lesti menjadi bintang persahabat ya Dan kita lihat juga Ini adalah postingan dedek Lesti kejora Ketika meneteskan air mata Sungguh kita pun sebagai fans sejati tentunya ikut merasakan terharu, menangis bahagia, melihatnya bersahabat ya Masya Allah, mudah-mudahan tentunya kelancaran kebahagiaan juga selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya, tetap antingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya ini adalah informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian setelah berkomentar. Inter? Bang Minu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.